apa lagi? <SILENCIO> <SILENCIO> udah gimana? ini gimana? di kan mati dia di situ, lompatnya gimana? terlihat. nah, saya tanya dulu dah. Nah, <SILENCIO> aduh Kaya ya allah bagusnya. Ya. Nah, <SILENCIO> ini gimana ya? caranya gue nggak ngerti lagi. Nah, nah, karena berkabut. Lihat sini, gimana? Nah, ini, Nak. kan sudah mati dia di situ. Lompatnya gimana? Terlihat. Nah, saya tanya dulu deh. Nangis apa? Ini Allah bagusnya. Ini gimana ya? Caranya gua nggak ngerti lagi. turun dong, Nak. Karena berkabut jalan-jalan bersama keluarga Kiss, kiss Hai Lihat tuh rombohan anak-anak Astaga jauh-jauh kemari Ya Allah ketemu pengantin baru Coba orang janjiannya mana ketemunya di kemari Iya kamu terakhir baru selatan kan itu Iya Tadi di jalan ke penis Iya juga. Uh -huh. Kemarin semalam baru sampai ketemu Selamat liburan pengantin tata -tata. baru Oh, bulan madu, terus oh, kita bulan lagi bulan madu, oh, terus kita ketemu main lagi ya, ya. ya. bulan madu, bulan <tuk> ya. madu, bulan <tuk> ya. <tuk> madu, bulan bulan madu, bulan madu, bulan madu, bulan madu, bulan madu, bulan madu, bulan madu, bulan madu, tahun tahu ya, cepatlah -cepat boy! boy! boy! ya? Dadah, selamat Kiki sangat, ya kita lagi List, head, nyoklat temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen. Kita lagi makan pagi apa siang sih ini? Siang. Lunch ya. Hi. Ini hey, jam berapa sih di sini? Jam berapa sih le? Bayur oh, jam 12. Oh ma jam 12. lihat sana saya. Foto. Happy birthday Zane. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Bye. Cium dong. Bye bye. Bye bye. Cium. Bye. Udah jagain si kecil Sumera, si Ya Allah lucunya ya, kamu nak shhh, shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Lucu okay. banget lah temen-temen Sumerah Lagi Sumera, bobo oh, Yang lain belanja Bunda kakak ikis Ikis Ikis Udah <gulis> sama kakak ikis tunggu di Pus. Sama Sumerah Karena Sumeranya bobo Si ngetobo Ngetobo dut ci kan lut Coba ngasih kamu Nak. Ya lah anak ibu, mana dia? I Kita lagi Beneran. nyoklat Beneran lagi makan. Pagi apa siang sih ini? Siang. Lunch ya. Hai. Happy lunch. Saat <sih1> makan. makan. Selamat. Sayang Halo Halo you guys Kalian tahu nggak hari ini ini tanggal apa Ini tanggal cantik ya guys Tanggal 22 Itu artinya cek di atblibli.com Karena mereka lagi ada promo Double Date dua-dua you guys. Ada cashback hingga Rp299.000, ada juga gratis ongkir tanpa ada minimum pembelanjaan dan ada brand deals hingga 90%. Terus ada juga flash sale dan juga zona senilai Rp10.000 plus. Kalian juga bisa main game Pick the Box dan be in the chance to win the grand prize. Tambah grand prizenya apa? Ada Samsung Galaxy S21 FE. You don't want to miss out on that. Gua taro di sini. go check it out. Promo ini hanya berlangku sampai tanggal 4 Februari. Alright, do it now. Dari Umara, it is bomb. Different variations. And dude, this can feed a whole village. Ini enak banget sumpah, rasanya. Parunya sih my favorite. Everything about this stuff is so good. The packaging, the flavor. Apa lagi? udah gimana? Nah, nak kan santai mati dia di situ. Lompatnya gimana? Tadi nah, saya tanya dulu dah. Aduh ya Allah bagusnya. Ini gimana ya? Caranya gua nggak ngerti lagi. Turun dong, Nak. Karena berkabut. Kiss! Kiss! Hai! Lihat tuh rombongan anak-anak tuh Astaga, jauh-jauh kemari Ya Allah, ketemu pengantin baru Coba orang janjiannya di mana, ketemunya di kemari Iya, kamu terakhir baru ketemu Tete kan itu? Iya, Tete, tete di jalan ke penis. Iya. Tete juga uh -huh. kemarin semalam baru sampai Selamat Penyedi liburan, sini, pengantin jika, baru, bulan madu Terus kita ketemu lagi ya, bulan ya, ya, ya, madu, ya, iya, <laughs> <pulang> madu bareng lagi nanti Harus, bulan madu bareng ya, ya Udah ya, gersip dulu ya, oh, tahun ini apa tahun depan ini Gak tau, cepet-cepetlah, amin Eh bukan ya, enggak enggak Dadah, selamat liburan, air di Kiki sangat kan, ya Stefan. Hai, kita lagi nyoklat. Kita lagi makan. Pagi apa siang sih ini? Siang. Lunch ya. Hai Ini eh, jam berapa sih di sini? Jam berapa sih, Le? oh jam 12. Oh, my, jam 12. Dulu lihat sana, saya Foto. Ini dingin juga ya, ya? pikir di Venice enggak akan sedingin ah, ah, ini, aku ini aku hmm, Karena semalam kayak hujan salju gitu oh, ya, ya. Oke okay. guys, kayak ada uh, snowflakes gitu bekas hujan salju Wow Bunyak yeah. banget Bagus ya. Bagus banyak. Huh, Yarina. banyak banget naik. Aku <tuk> oh banyak banget ya. Ah, gitu. Aduh. Eh, pindah-pindah. Iya kayak air nggak matang itu. Gak air kerang. Aduh, aduh, dia biar anjis lu. ini wah saya kan lucu banget